unboxing sekaligus mereview satu unit teleskop dimen 416 teleskop ini saya dapat dari salah satu toko online di aplikasi berinisial S dengan nama toko Elfik 475 Fsoft sama satu toko online yang menurut saya sangat luar biasa Dari segi pelayanannya Kemudian pengirimannya pun sesuai estimasi Oke teman-teman Ini adalah teleskop pimen ini Akhir-akhir uh, ini sangat booming Ketajaman dari lensa tersebut, uh, teleskop tersebut Terkenal sangat jernih. Mudah-mudahan nanti sesuai apa yang saya harapkan, dan nanti akan saya tes ataupun akan saya coba pakai mounting kamera untuk meng menguji ataupun melihat bagaimana ketajaman daripada teleskop tersebut, apakah sesuai yang digadang-gadang selama ini bahwa teleskop BIMEN adalah merupakan teleskop yang mempunyai lensa sangat cernih dan bagi teman-teman yang sudah bergabung ataupun mendukung channel ini berpartisipasi mendukung channel ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa membalasnya baik teman-teman selamat menyaksikan di sana ya ada beberapa pohon pohon kelapa dan pohon pinang jarak di kisaran 90 meter sampai 100 meter nah, seperti itu nanti akan kita coba pakai mounting uh, kamera samping ya kita tes bagaimana kejernihan daripada teleskop bimien tersebut oke kita pakai mounting seperti ini ketika sudah dipasang mounting wow ini luar biasa jernihnya coba kita jumpa ya teman-teman nah seperti itu teman-teman luar biasa versinya untuk teleskop di, di harga di bawah 1 jutaan ini menurut saya sudah sangat luar biasa kelebihan dari teleskop biman ini adalah uh, mempunyai lensa yang sangat jernih kemudian uh, pandangan atau viewnya itu sangat luas kita ke samping sedikit ke bawah nah itu rumah yang oh, kita kamera pakai HP tanpa mounting tadi kelihatan begitu dekat ini retikelnya sedang teman-teman ya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal oke seperti itu kejernian memakai mounting ini sebenarnya sebenarnya uh, relatif teman teman ya tergantung daripada spek hp masing masing apakah spek hp nya itu kameranya mempunyai uh, spek yang tinggi kalau memakai kamera sifatnya tinggi akan terlihat lebih jernih lagi karena ini uh, kita memakai hp biasa hp kentang seperti ini teman-teman <tuh> kalau untuk lensa teleskop ini sudah tidak perlu diragukan lagi memang luar biasa jernih ini di jarak hampir 90 meter sampai 100 meter ya bahkan lubang-lubang uh, kecil di dahan itu pun kelihatan apalagi kalau didukung sama kamera hp yang speknya tinggi teman-teman ya akan oh, luar biasa lagi ini sebenarnya lebih jernih dari ini teman-teman ya lantaran pakai mounting itu kan harus melewati beberapa uh, sesuatu apa seperti kaca, kaca mounting dan uh, kamera HP kemudian masuk lagi ke dalam uh, teleskop itu sendiri jadi harus melewati beberapa fase yang menyebabkan uh, kejernyian daripada teleskop itu dipandang dari hp itu agak berkurang tapi sebenarnya ini lebih sering daripada ini teman-teman mungkin hanya ini review singkat daripada teleskop Bimen ini mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman terima kasih yang sudah bergabung jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan seputar apapun kegiatan channel ini dan kami doakan teman-teman selalu dalam uh, sehat selalu kemudian lancar rezekinya terima kasih sampai jumpa lagi di episode yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh